Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Surahono Office Jangan lupa like, comment, share Dan subscribe di Youtube kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini adalah setan bubur Bayi dan bubur ayam saudara semuanya yang ingin menikmati bubur ayam atau bubur bayi yang mempunyai anak kecil-kecil Silahkan datang ke setan-setan kami yang berada di area terlaku mendiri terbaik Terima kasih